Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk, bak kargo, bak besi, bak mini L300 dan lain-lain sedangkan saja datang di Karasori dalam Jalan Bebas kilometer 20. Cukup sekian dan terima kasih. Hey Subscribe to my channel and also press this bell icon bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan pros pembuatan badam truk So, silakan saja datang di karosori Ajo Jalan Bebas Kilometer 20 Ini merupakan next order selanjutnya hari ini teman-teman Atau rekan yang berdua sana Jika teman-teman atau rekan-rekan yang ingin melakukan proses pembuatan Bak Dam Truck, Bak Besi, Bak kargo, Bak Mini L300 silakan saja datang di karosori Ajo Jalan Bebas Kilometer 20 Terlebih dulu silakan klik tombol subscribe, like, and comment komennya Terima kasih teman-teman See you next time Dalam video kali ini Ini merupakan proses Pembuatan atau Pematangan lantai Bagian dari Pembuatan Mbak Dam truk hari ini Next seperti apakah Proses pembuatan lantai Khususnya di Karusur Rizal Ajo Jalan bebas kilometer 20 Dan nionir dari kursori Zal Ajo Zal Ajo inilah cara atau proses pemasangan bagian lantai dari pos pembuatan bak dam truk hari ini teman teman terkerekan yang sana proses pemasangan lantai hari ini Bang, kenak muka ya bang. <laughs> Dibuang masak kek kau. Lanjut. Bro, berapa ukuran lantainya bro? Eh. Ukuran lantai bak besi dari proses pembuatan badam truk. 190 190 Oke. Okay. Oke. Ini proses pembuatan lantai dari bak dam truk hari ini. Seperti inilah proses pengerjaan dalam proses pembuatan lantai dari bak dam truk, khususnya di karakter Rizal Ajo, Jakobas, kilometer 20. terlebih dulu silahkan klik tombol hey subscribe, like, and commentnya. teman-teman yang berdua dua untuk mencapai subscribe kita hari ini inilah proses pembuatan bak dam truk khususnya di kursor aja dalam bebas kilometer 20 kerja cerdas, kerja keras demi engkau dan sebuah hati Yuk kita lihat bagaimanakah cara atau proses pemasangan lantai khususnya di Konsulital Ajo Jalan Bebas Kilometer 20. puluh <tuk> Terdapat lebih kurang 3 helai dilakukan pengelasan lagi. yuk buat teman-teman yang luar luar sana silakan untuk diklik tombol subscribe, like and comment -nya. Seperti inilah proses pemasangan lantai dari Pak di Foto Sari Caroseri jalan bebas kilometer 20. tiga helai lapisan bak besi dari rantai proses pembuatan bak dam truk hari ini satu helai dua helai tiga helai ya Pak Mike lagi proses pengerjaan pembuatan talang samping Saya itu dilakukan pengelasan bagian tiap sudut. kan proses pasangan bagian lantai dilakukan pengelasan secara kontinu dari setiap sudut sudut proses pembuatan bak dam truk ini ya ini owner dari saya Ajo selaku pemilik dari Karasori, Zal Ajo Jalan bebas kilometer 20. Semoga rezekinya bertambah, umur panjang, rezeki murah ya. So, terlebih dulu silakan klik tombol subscribe yang berada di bawah ini ya, teman-teman. Ya. nanti kita review bagaimanakah tahap awal dari proses pembuatan bak dump truk ini. Hari ini kita akan mencoba untuk sedikit bagaimana cara proses pemasangan badam truk khususnya bagian lantai hari ini dan berapakah ukuran dari tiap sudut sudut ini nanti kita tanya kepada orang-orang dalam proses pembuatan badam truk ini merupakan proses pengelasan dari tiap sudut titik-titik dari proses pemasangan lantai bak jam truk yang dilakukan oleh Umar Bakri Proses pengelasan pemasangan bagian lantai dari proses pembuatan bak dump truk hari ini, ya yeah, Bapak. Mai tetap semangat, tahap terakhir dari proses pemasangan bagian lantai bagian ujung sebelah kanan. Nanti kita tanya-tanya kepada orang yang telah berprofesional dalam proses pembuatan bak dan truk. Khususnya nantinya bersama Umar Bakri nantinya ya. Yang akan memberikan keterangan atau penjelasan terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Ya bro. Kalau malu juga lihat kamera dia ya. Orang yang telah ahli atau profesional dalam proses pembuatan bak dan truk khususnya. Dari tim Karasori Zal Ajo dalam bebas kilometer 20. Nanti kita tanya-tanya bagaimanakah proses pembuatan bak dam truk khususnya dalam pembuatan dan ukuran dari bagian lantai dalam proses pembuatan bak dam truk khususnya hari ini. Proses pemotongan bagian lantai Proses pemotongan bagian tahap terakhir dari pembuatan lantai badam truk sudah selesai. Next kita lanjutkan proses pengangkatan nantinya. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini ya teman-teman. Ini proses pemotongan bagian lantai dari proses pembuatan badam truk hari ini teman-teman. Kita lihat bagaimanakah proses pengerjaan dalam proses pembuatan lantai hari ini. Yuk. Ini pembuatan lantai bagian ujung Oke, okay, ini merupakan proses terakhir dari pemasangan bagian lantai Dari kalau itu aja dalam bebas kilometer 20 Terima kasih banyak terhadap teman-teman yang telah menonton video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. Bertanya atau tanya-tanyalah kepada orang yang telah profesional dalam proses pembuatan mbak dam truk khususnya bagian lantai hari ini. Pertanyaan kita adalah berapakah ukuran dari proses pembuatan? dalam truk, khususnya bagian lantai pada hari ini, ya, kepada Mabarki bro, berapa ukuran kira-kira bro hari ini, proses pembuatan bak dan truk khususnya bagian lantai untuk lepar lantai 190 190 minimalnya bagian lantai lanjut bro 150 lantainya bagian bak biduk ya Ya, lanjut. Kira-kira berapa ya? Iya. Kalau sudah kami sambung, ya. Depannya lebih hmm. 40 sentian, 40 sentian iya hmm. nah, ya. panjangnya 4 meter 4 meter ya bro ya 3 kali sambung, 3 kali sambung. 40 cm Ya ternyata dalam proses pembuatan bak dan truk khususnya bagian lantai telah diberi penerangan ataupun penjelasan terhadap kita-kita yang berada di luar sana dalam proses pengelasannya seperti ini teman-teman ya Terima kasih bro Atas penjelasan atau uh, Sebuah tanya jawab yang telah diberikan Terhadap uh, kami semua Semoga ini dapat bermanfaat Bagi teman-teman atau rekan-rekan kita yang berada di luar sana Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa di like and comment Subscribe nya channel ini ya teman-teman Terima kasih See you next time